Oke, okay. kita lihat ya apa itu arrow functions. Yeah. Arrow function adalah alternatif penulisan sintaks yang diperkenalkan pada JavaScript modern atau TypeScript. Yeah. Um, TypeScript uh, arrow function ini mengatasi babnya disnya JavaScript. Oke, okay. nah cara bikin sintaks arrow functions itu sederhana ya. Yeah. Jadi kalau pada apa namanya uh, fungsi biasa ya, yeah. biasanya kita nulis fungsi kan nama function kemudian kurung-kurung, diisi parameter, kemudian kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup, lalu di, kita isi. Nah, untuk arrow function, cara penulisannya adalah nama fungsinya di depan, diikuti sama dengan, kemudian ditulis parameternya, baru diberi arrow, ya, arrow itu sama dengan lebih besar, panah begini ya, barulah kurung-kurawal, kemudian body fungsinya ditulis dalam sini. Jika fungsinya tanpa nama, maka nama function yang di depan ini bisa dihapus. Jadi menyisakan bagian yang sebelah kiri dan bagian yang sebelah kanan terpisah oleh arrow. Dan bagian sebelah kiri ini adalah parameter fungsi, bagian yang sebelah kanan adalah body functions. Nah kembali ke ke ini ya ke kasus kita ya. Jadi kita harus mengubah uh, bagian ini, maksud saya nah kita rubah fungsi ini menjadi arrow function. pertama apakah fungsinya ini memiliki nama fungsi? tidak ya karena ini adalah anonymous function jadi kita hapus functionnya. kemudian kedua data ini apa? parameter kan ya jadi kita tulis dalam kurung data. yang ketiga kita bikin panah ya panah yang memisahkan dua kubu ya kubu kiri dan kubu kanan. Yang bagian kiri itu adalah parameter fungsi. Yang bagian kanan adalah body functions. Ini bagian kiri. inilah bagian kanan. Oke. Okay. Jadi isi functionnya adalah this.json sama dengan data. Oke. Okay. Dengan demikian, kalau Anda menggunakan arrow functions, maka this json ini sudah tidak mengarah ke dirinya. Ke objek observable-nya. Melainkan mengarah ke json yang ada di sini, teman-teman. Ya, Data di sini akan mengarah kepada sini. Oke. Okay. Nah, ini silakan dicoba. Oke, okay. kalau Anda coba, jika um, tombol "get product" ditekan, maka uh, yang terjadi adalah "get product" Anda atau komponen Anda akan subscribe kepada product service, dan karena isi dari product listnya menampilkan apa string biasa, maka yakni uh, tampilannya akan secara instan muncul. ya jadi, menunggu data JSON begitu ya. Nah, eh, biasanya observable ini digunakan untuk fungsi yang nggak jelas selesainya kapan. ya Jadi, yang seperti katakan di awal, mencari bilangan prima, download file streaming, download data JSON, yang faktornya yang menentukan kapan dia selesainya itu banyak. Oke, okay. nah berikutnya kita akan melihat eh, penerapan... Uh, Rest API ya, masuk KTP klien ya. Jadi, teman-teman di tutorial yang barusan Anda coba ini, kita hanya um, apa namanya, uh, lakukan testing sederhana saja. Oke okay, ya, yeah, uh, jangan lupa untuk di ini ya, di npm start ya, uh, pastikan compile success dan hasilnya seperti ini ya. Jadi, H1 ini uh, data binding dengan JSON string. Dan kalau get produknya saya klik maka uh, komponen tersebut akan subscribe kepada produk service ya dan produk service-nya menghasilkan sebuah string sederhana apa itu stringnya kalau saya klik ya ini stringnya ini nanti DC JSON oke okay? nah nanti tutorial selanjutnya kita akan benar-benar membuat REST API yang akan digunakan untuk memanggil data produk ini ya ingat data produk di sini masih hardcode-nya, langkah berikutnya tutorial selanjutnya kita bikin data produk ini benar-benar diambil dari server. Oke. Okay?